mesti parkir entah di mana di Bekasi kek di mall kek pokoknya jangan di sekitar sini karena kalau misalnya kalian parkir di sini tuh bisa Halo cumi-cumi apa kabar kalian semua Dimanapun kalian berada buoniorno lagi sama Telmo itu Teri hari ini gue mau keluar sambil jelasin ke kalian budaya apa sih yang ada di Italia yang pasti kalian belum tahu kan dan akan oh gitu toh oh gini toh nah maka dari itu ikutin terus ya video gue sampai Hari udara segar, lagi ada matahari Juga di luar Sekarang ada di 13 derajat, cin Yuk, capcus Nah, sekarang gue udah ada di luar hehe Sekarang gue mau kasih tahu Gimana caranya orang Italia Minum kopi Mereka tuh minum kopinya tuh Unik deh Harus berdiri Gak harus sih, bisa pilih cuma kalau kalian eh kalau orang Italinya mau duduk kayak orang Indonesia tuh ya, lama berjam-jam duduk sambil pakai wifi Nah, kalau orang di sini kalau duduk mesti bayar, tapi kalau berdiri gratis. nyong itu motor lewat aja. ada telepon umum, cin. <laughs> nah, itu adalah toko yang menjual daging. Itu orang-orang pada di luar untuk antri. Terus di sini juga ada uh, Toko yang menjual cangcut, BH dan underwear yang lain di situ. Merceria banyak sih, nggak harus underwear doang. Ada buat anak-anak juga. Nah, sekarang gue lagi mau jalan, nggak boleh di sini. Ini buat sepeda, nanti gue ditabrak lagi. Nah yang disitu tuh di ujung Gue mesti Beli Sampu <laughs> Beli tembakau Sama gue akan Kasih contoh gimana sih cara orang Italia minum kopi Ini salah satu budaya Italia ya Kalau misalnya ada zebra cross ini Kita tuh aman nyebrangnya karena mobil-mobil akan akan jadi berhenti pokoknya aman deh di sini santai nggak takut ditabrak nah ini adalah toko koran warung koran gitu di terus abis itu gue mau ke sini tuh yang ada tulisannya bar berarti dia menjual uh, tembakau dan makanan-makanan lain makanan kecil lah ya di sini juga ada yang men, uh, mesin kalau misalnya toko ini tutup dan toko apa sih warung warung kopi bisa beli di sini kalau pas lagi tutup Cumi-cumi, kalau mau lihat Tapi sayangnya gue gak boleh beli di dalam Karena tulisannya solo asporto Jadi gue boleh beli Tapi minumnya di luar ya, Cumi kan Ya protokolnya nih emang Ya udah labis gimana Gak bisa tunjukin deh Next time ya Kalau misalnya gue pas lagi Ketemu bar yang boleh didudukin Giorno. Uh, quindi se bevo caffè fuori, non qui. Okay. ok. Allora prendo un espresso. Okay. E un tabacco. Wow. Uh, Blu e due cartine. Uh, marone. ¿Cuántas? No veo tanto. Chau, un abrazo. No, no, no, no, no, no. Sí, gracias. Gracias. Komen sih kiamalai? Michela Michela okay. Eh, Louis Alessio Alessio, oke okay. Cocok Cocok <laughs> Nesifatnya sapere ya <laughs> Certo, aho oh. Cicin, kopinya Kalau kopi orang Italia tuh dikit ya. nggak kayak orang Indonesia. Segelas, Bo. Segelas tuh berapa berapa mililiter? 250 mililiter kan. Kalau ini kan kecil dikit. Nanti gue kasih tahu. <laughs> ya, eh, si devo mettere lo zucchero nom cumi-cumi udah si cumi kecil hmm. enak loh, baik, pait-pait enak sedikit kayak gini nih kan sedikit banget kelihatan kan eh si <laughs> bede bedo gua habisin ya nih ya cumi-cumi kalau misalnya ada tanda kayak begini nih itu dicoret artinya kota Firenze udah selesai perbatasan jadi kalau lebih kok lebih ke ujung sana itu udah komune yang lain komune itu kayak apa ya kayak kelurahan yang lain Dan kita lanjut jalan Nih, kalau ada tanda kayak gini, ini artinya setiap hari Senin ketiga di bulan itu, jam sekian tapi jam sekian itu ada pembersihan jalan. Jadi, kalau misalnya kalian mau parkir di sekitaran sini, ini tuh nggak boleh. Jadi harus bersih. Kalian mesti parkir entah di mana, di Bekasi kek, di mall kek. Pokoknya, jangan di sekitar sini, kan? Nah, kalau misalnya kalian parkir di sini, tuh bisa kena multa. Multa itu artinya eh apa sih namanya? Denda nah, geto. Nah, sekarang gua mau ke supermarket, ke Alfamart, Indomaret. <sum> <sum> Soalnya, ini supermarketnya imut-imut banget, kecil banget Waduh, oh, ada upil oh bukan, bukan upil Isi. nah jadi gue akan karena gue mesti belanja, hari ini hari Sabtu gue mesti belanja untuk hari Minggu dan mungkin hari Senin persiapan aja stok, karena kalau hari Minggu itu kebanyakan semua supermarket, toko bangunan, toko buku, toko uh, roti, itu semuanya itu pada tutup ya hari Minggu. Hampir semua tutup karena orang sini lebih prefer apa ya weekend sama keluarga. Nah, jadi gua mesti siap-siap karena nih hari Sabtu gue mesti beli untuk uh, stok hari Minggu. Dan kadang tuh juga ada restoran yang uh, bukanya dari jam 12 sampai jam 15 Terus mereka tutup, habis itu buka lagi bukanya jam 6 pas menyelang makan malam Jadi kalau misalnya kalian ke Italia nyari kelaperan, nyari makan, ke restoran itu tunggu jam makan karena orang istananya di sini makanya man pada kurus -kurus kan pada kurus-kurus <laughs> kan ya enggak semuanya sih kurus ada yang gendot-gendot gitu juga kayak gue ini dia situasinya dekat rumah gue Alfamidi nya supermarketnya nama kop masih di lokasi itu, Misalnya lagi kalau ada yang punya hewan piaraan seperti uh, anjing Mereka kan suka bawa jalan, sambil jalan-jalan Nah kadang kan kalau misalnya hewan piaraan itu suka pup ya sembarangan Mereka harus siap-siap bawa uh, plastik khusus buat ngambil kotorannya itu Jadi bersih dan gak keinjek sama orang lain pupnya itu Misalnya lagi, ada tanda P, huruf P di uh, suatu mobil, sebuah mobil Nah, itu artinya princi piante. Orang-orang yang baru belajar mengemudi harus pakai tanda itu Biar mobil yang di belakang bisa ngerti, bisa maklum gitu kali ya kalau dia masih belajar nyetir. Ada pengumuman, tanda, awas, anjing galak Hati-hati kalau ada tanda kayak gini Bisa dicokot loh Dan biasanya orang Italia juga kebiasaan minum kopi Kalau misalnya habis makan, makan e, siang makan malam juga minum kopi. Tapi sedikit aja ya. Seginilah espresso kecil. kecil. Nah, itu dia budaya-budaya yang di Italia. Tapi itu baru seberapa. Belum semuanya dibeberin. Makanya tungguin terus di part kedua gue. Lalu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Inscribi di inscribi di dai, dai, Ciao